Detik-detik Rizky Bilar ini melempar bunda Lesti Kejora pakai bola biliar di depan orang banyak. Rekaman CCTV ini dibenarkan oleh pihak kepolisian persahabat. Bambin aja langsung sedih, langsung menangis, langsung meneteskan air mata persahabat ya. Ketika menyaksikan video ini, muncul video rekaman CCTV Rizky Bilar melempar bola biliar kepada Lesti Kejora. Entah apa yang dirasakan oleh Lia Naliasi saat itu Pasti ketakutan sekali persahabat ya Bener-bener Papa Bilar Tega banget sama istrinya Masya Allah Untung saja Papa Bilar di sini terpleset persahabat ya Ini masih ada Bang Adlin Soalnya CCTV ini Kejadiannya tahun lalu Tahun 2021 29 tanggalnya Bulan 10 persahabat ya Ini pukul 00.07 tujuh. Perhatikan tersahabatnya Dan tentunya postingan ini pun diunggah kembali oleh akun pecinta Lestipati Ini lagi heboh dan ramai banget video CCTV yang tentunya beredar Kalian bisa rasain ketakutan dede. Kuasa Allah sedang memperlihatkan kepada kita semua siapa yang benar Siapa yang berbohong Tetaplah beristi kawan-kawan Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan dari akun Amori underscore RK mengatakan semenjak 2021 itu loh yakin waktu tak tabiat temperamennya susah sembuh. Hingga komentar selanjutnya diberikan dari akun Kartika Sefka. Bunda maafkan kami, bunda yang tidak awar dengan keadaanmu. Kita mengira you bahagia, ternyata hatimu memang sekuat dan setegar itu. Masya Allah bunda lesti. Memang wanita yang sangat kuat, wanita yang sangat hebat. Kejadian ini sudah satu tahun yang lalu, persahabatnya, ternyata memendam perasaan yang sakit. Bunda Lesti, Masya Allah, benar-benar selalu menjadi orang-orang yang membuat kita semakin kagum dan bangga padanya. Dengan melihat video ini, persahabatnya, sudah terlihat salah satu bukti. Ini pasti akan terungkap kebenarannya. Kita lihat juga, persahabatnya, di, di berbagai komentar selanjutnya dari akun mom denis mengatakan karma kejora jangan main-main kamu bilar kamu salah cari lawan padahal sudah dikasih tahu sama Allah jangan sampai sentuh anak ini dengan kekerasan tapi kamu tidak paham akan itu dan sekarang waktunya telah tiba dan kamu tak bisa sembunyi dari itu Kita lihat juga persahabat ya di kabar selanjutnya Ada sebuah tentunya percakapan pesan DM Dengan salah satu tim Lensar Entertainment yang sudah keluar Diunggah oleh akun listari Lestifati.lovers Perhatikan persahabat ya Ini bang apakah beneran? Astagfirullah kok aku sesek liatnya bang? Bang maafkan fans Leslar yang sudah membuli abang Dan ada sebuah tentunya kalimat jawaban sekarang sudah tahu, kan kenapa dulu saya tiba-tiba keluar dari Leslar. nggak lama dari tanggal itu, dulu pas saya keluar, saya dibully abis-abisan. Kita lihat juga persahabatnya kalimat caption yang dituliskan oleh Lestari Lestifati Lovers. CCTV tervalidasi. Ini valid, persahabat. Kebenaran tidak butuh pembenaran dari manusia manapun. Ia berdiri sendiri dengan gagah, meski ditutupi. Ada saatnya ia akan terlihat kembali. Itu beneran bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk mereka yang mencarinya. Di sini saya mewakili teman-teman juga mau minta maaf untuk teman-teman tim LE yang sudah keluar. Maafkan kami yang sudah berkata tidak baik. Percayalah, kami melakukan itu karena tertipu dengan apa yang ditampilkan di depan kamera. Sekali lagi, maafkan atas kesalahan pahaman ini. Tetaplah berisi kawan-kawan. Insyaallah Allah, persahabat, ya, ternyata video tersebut itu valid banget, ya, Diiyahkan, dibenarkan juga oleh tim Lhaslar Entertainment yang sudah keluar. Kita lihat juga, persahabatnya masih lanjutan percakapan dengan salah satu tim Lhaslar Entertainment yang sudah keluar. Astagfirullah, ternyata itu beneran, ya, Bang. Kenapa kalian pada diem, Bang? Selama ini Leslie tersakiti, astagfirullah. Ada jawabannya, persahabat. Sekali lagi, saya nggak pernah tahu urusan keluarganya. Itu urusan keluarganya, bukan ranah saya. Ada juga persahabatnya jawaban dari fans. Pantesan banyak karyawan yang keluar, jujur selama ini saya kurang respect banget sama Bilar. Entahlah, semenjak Eno keluar, tapi dulu pas keluar dibolehkan sama fans Leslar. Cuma yang keluar pada diam itu jawaban dari salah satu tim yang sudah keluar, ya. Iya Bang, banyak banget yang buli Abang Lintar dan kawan-kawan. Tentunya kita juga minta maaf, persahabatnya, untuk para tim yang sudah keluar. Karena yang sebenarnya yang terjadi, memang persahabatnya aliasi Kejiora tersakiti. Untuk selanjutnya kita lihat juga persahabatnya. Ini ada postingan Bunda Les Kejiora di Mekkah Masya Allah, setangis selalu tentunya kita rasakan. Apalagi Bunda Lesi Kejora yang merasakannya. Mudah-mudahan Bunda el selalu dikuatkan. Selalu diberikan kesabaran. Postingan ini diunggah kembali oleh akun abangan skor L. Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Kejora kamu wanita hebat, wanita solehah, wanita kuat. Wanita-wanita penghuni surga, Insyaallah amin. Maafkan aku kejar yang selama ini gak tahu semua yang kamu alami. Tapi kita masih support manusia itu sebelum ada kejadian ini. Kita nggak nge-yang sudah nyakitin kamu. Astagfirullah, kebahagiaan yang di kamera hanya zuck semuanya. Aku pikir manusia itu baik dan sayang ternyata udah nyakitin kamu. Masya Allah, betapa hancurnya hatinya Bunda Les kejora. Kita lihat juga bersahabat di kabar selanjutnya, ada sebuah postingan masih di akun Instagram yang sama. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan di ungan ini, Bunda hebatnya Fatih nih, Thank you Bunda for being brave, I am so proud of you. Ada sebuah kalimat komentar dari Eli Santi. Sekarang baru paham kenapa Tehnovi tiap kali posting foto Abang selalu bilang anak solehahnya Bunda. Sampai banyak yang komen kenapa nggak nyemut papahnya juga? Aku paham sekarang Teh langsung dijawab ada balasan dari Teh pinter. Tuh persahabat ya ternyata sudah benar kejadian itu memang dibenarkan dan video itu valid persahabat. Kita lihat juga diunggah L2W. Pray for Nurani, siapkan hatimu kawan, stand for Lesti. Apa yang kalian rasakan, kuatkan hatimu kawan dan tetaplah berada di sisi korban. Tuliskan doamu buat dia, seorang wanita yang tegar dan kuat, yang bahkan menyimpan dukanya sendirian. Kami doakan kamu selalu tegar dan kuat, Lesti kejora tetaplah berisik kawan-kawan. Yuk, kita doakan Bunda Lesti. Kita dukung Bunda Lesti, kita support Bunda Lesti. Mudah-mudahan selalu dikuatkan, selalu diberikan kesabaran. Bumi menajah sampai meneteskan air mata ketika melihat dan menyaksikan video ini. Betapa teganya Rizky Bilar saat itu mau melempar bola biliar terhadap Bunda Lesti kejora Bisa dibayangkan bola biliar yang dilempar itu adalah bola yang sangat keras bersahabat. Kalau mengenai kepala, Masya Allah... Gak tahu lagi ya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan kebenaran yang akan mengungkap semuanya. Kita masih menunggu kabar terbaru, dan kabar-kabar tentunya bahagia dari Bunda Lesti selanjutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi menurut terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.